Ya oke, okay. halo Reva, gimana-gimana Reva? Reva? Apa kabar om? Oh? Baik Tentunya Reva juga baik-baik aja kan? Wah, tumben nih Kenapa, kenapa, kenapa? Ini nih aku minta izin, boleh ya? Minta tolong kayak gitu aja pakai minta izin segala Hah? Buat siapa sih? Oh buat temennya Boleh, boleh, boleh, boleh Gak apa-apa, iya -apa. boleh kok Ya ampun Reva, apa sih yang gak boleh buat kamu? Boleh dong Oh iya, om panggil Reva aja ya, gak usah panggil Wilona Hah? Panggil sayang? Oh iya deh Reva sayang Iya, iya boleh, boleh, boleh Oke, uh, kaitan yang tadi, om jelasin nih ya Jadi sekarang itu, untuk pendaftaran nih, itu sebetulnya sangat mudah sekali Jadi Uh, RI atau KUA lah ya KUA itu sudah mempermudah semua pelayanan uh, Di masa pandemi seperti ini ya Karena memang kita sedang di lockdown Di masa pandemi corona seperti ini, kita nggak boleh kontak Sama siapapun, artinya <tuh> Orang KUA itu sangat mempermudah Jadi semua catin atau masyarakat itu Tinggal cabut Android saja, setelah itu Kita masukkan kata kunci web, apa namanya Simka web atau Simka online di situ nanti kita diarahkan ke Kolom-kolom uh, yang perlu kita isi Sesuai dengan KTP yang masih aktif, gitu loh Gampang, nanti orang KUA tinggal ngecek pemberitahu ada ada yang ratar nikah tinggal ngeprint uh, terus setelah itu diverifikasi uh, beres kenapa oh udah udah dicoba tapi masih ribet kenapa lu bukan ribet malas aja lu ref oh iya Udah gini aja deh ya karena memang betul sekarang kita nggak boleh kotak sama sekali Jadi semua catin itu sebetulnya tinggal main di depan mobil atau di motor lah Intip-intip di kaca KUA semua pasti tertempel WA KUA Center situ ya Jadi Sa om katakan sekali lagi untuk catin yang mau nikah di masa pandemi seperti ini Cukup bagaimana caranya untuk mendapatkan nomor WA orang KUA Ya itu aja setelah itu kita telepon, lobi-lobi di situ gampang. Semuanya dari situ tidak perlu ketemu lagi. Ya, karena kita memang perlu <coughs> apa namanya? eh uh, ya yang menempuh protap yang protap Covid itu nggak boleh ketemu. Jadi intinya cukup WA saja. Nah, sekarang kan WA apa namanya? Reva sudah punya WA Om ya. ya kebetulan nih. Jadi semua uh, tugas uh, Reva tinggal foto aja semua tuh berkas si chatin perempuannya dari mulai N1, N2 dan secukupnya rekomendasi dan sebagainya lah pokoknya ya. Itu difoto semua, kirim ke Om ya. Nanti Om eh, apa namanya periksa kalau memang betul eh, tidak ada masalah Om tinggal eh, apa namanya bikin kode billing kalau memang pernikahannya di luar KUA kalau memang di kantor KUA itu tidak berbayar ya billing itu untuk berbayar nanti si catin itu bayar sendiri ke bank setelah itu eh, kirim lagi resinya kirimin ke Om ya setelah beres om tinggal nginput. beres selesai jadi intinya untuk uh, daftar nikah online di masa pandemi seperti ini hanya bisa dengan melihat kaca jendela KUA saja ya gitu punya nomor WA beres nggak perlu ketemu selesai Gitu gampang loh ref gampang banget ya mudah dengan WA saja nomor itu aja udah oke okay, ya iya Ahahah, ah, siap-siap-siap-siap-siap ya, ya. Oke, okay, siap-siap Om, thank you ya Om. Nanti aku telepon sebentar lagi. You are welcome, terima kasih banyak. Eh, terima kasih kembali ya, Dedek Reva cantik, Dedek Reva sayang, dia pengen dipanggil sayang tadi ya, karena saya Omnya gitu, ya jadi nggak nggak masalah kan? Jadi gini, <tuh> saya mau gambarin ya e, obrolan tadi saya sama si Reva. Jadi begini, kita tinggal cabut, maksudnya kita tinggal masuk ke ini nih dia. Google Chrome ya kita sambil cerita kalian sambil lihat fakta. Nah, masuk ke login Simkah web di situ ya. Nah, setelah itu kita nanti diarahkan ke uh, apa namanya? ke beranda. Kita klik aja ke beranda ya. Nanti ya, kalian teman-teman uh, nanti tinggal isi saja ya kolom-kolom yang kosong di situ sesuai dengan KTP yang uh, aktif maksudnya ya. Nanti berkas yang tadi kalian uh, kirim atau si Reva kirim nanti ke saya itu tolong jangan hilang nanti diambilnya pas uh, pelaksanaan akad nikah itu lain lagi nanti yang melaksanakan penghulu atau kepala nanti sambil mengambil berkas tersebut berkas aslinya untuk sementara sekarang pendaftaran itu hanya via WA saja yang dikirim kemarin ya karena kalau ada tampilan ini tinggal klik Oke OK saja. Oke. Okay. Jadi setelah itu, nih kita bisa lihat di sini, setelah kita masuk ke Simkah web. Di sini kita mau nikah di mana misalkan? Nikah di uh, Pandeglang Banten misalkan ya. Karena kita karena si Reva tadi orang Jakarta ya. Uh, apa namanya? di Jakarta, dia nggak bisa ke sini. Jadi perempuannya itu orang sini gitu loh ya. Dan laki-lakinya juga orang Jakarta, perempuannya orang Pegelaran gitu saya. Saya coba untuk uh, seolah-olah masuk ke sini gitu, nikahnya ke sini. Kita tinggal isi aja sesuai kita mau nikah di mana, kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kecamatan Tinggal pilih Kecamatan Kauamana. Isi ya, as tempat sesuai dengan uh, apa namanya tempat perempuan gitu loh ya. Jadi uh, tanggal berapa gitu terus kalau misalkan kita nikah di luar kantor kita jangan lupa isikan uh, kampung ya kampung yang selengkap lengkapnya di situ RT RW dan sebagainya ya. Jam juga jangan lupa di situ. <tuh> Jadi sebetulnya begitu ya. Nah kalau udah beres tinggal klik lanjut aja di situ ya. Idealnya begitu. Idealnya semua catir atau masyarakat tinggal tinggal ngisi begini aja nih kayak gini ya kayak gini saya cuman karena tadi si pak sibuk mungkin syuting segala macam dia nggak ada waktu untuk main uh, apa namanya untuk main gadget ya uh, jadi uh, intinya akhirnya ya saya uh, apa namanya minta dia uh, kirim saja fotoin semua berkas laki-laki berkas perempuan juga nanti kita uh, apa namanya nanti saya yang Uh, apa namanya? Saya yang input gitu. Saya yang periksa. Saya yang ya sama aja. Oh, sebetulnya sama aja ya. Jadi karena memang sekarang lagi pandemi corona, COVID-19, uh, kita tidak perlu apa namanya membuang banyak-banyak waktu untuk ketemu dengan orang KUA, ketemu dengan orang desa, ketemu dengan orang bank ya. Untuk sementara, karena memang covid ini ya, sudah kita tinggal main-main di nomor WA saja ya. Intinya. E, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya pelayanan nikah di KUA sekarang tinggal ngintip kaca KUA saja. Unik kan? Dan itu inovatif menurut saya ya. Tinggal ngintip, oh iya ini KUA centernya, gitu kan. Sudah ambil telepon lo lobi gitu kan. Isilah sesuai ini. Nah, di sini e, setelah beres, nanti kita diarahkan ke chatin e, pria. Chatin pria kita isi semua data, berkas, terus chatin perempuannya. Di sini juga jangan lupa N1, N2, N3, N4 dan selengkapnya itu didapat dari desa. Semuanya harus ditandatangani oleh kepala desa. Ya, di-scan terus dikirimlah ke saya gitu atau atau itu tadi mau masuk ke apa namanya? Boleh mau masuk di Simkahweb juga boleh karena itu tadi karena banyak yang nggak uh, ada waktu padahal paling cukup berapa menit sih, Ya, ya terus setelah itu lanjut Klik lanjut, lanjut, lanjut. Nanti orang kawa juga tahu sendiri ada pemberitahuannya, ya, karena memang itu tadi. Kalau males, ya sudah, e, tinggal ngintip jendela kawa saja, atau bagaimana caranya untuk mendapatkan e, kontak orang kawa. Ya, begitu, di desa mungkin bisa dipraktekan, ataupun di e, ya, intansi yang lainnya, gitu loh. Ya, e, kita bisa lihat di sini. Jadi, kalian sambil... sambil... apa namanya... <tuh> sambil melihat prakteknya di sini, ya kami nanti sebagai orang Kawa tinggal login saja nanti bagaimana caranya untuk menge apa untuk menginput data itu setelah beres di dianggap valid dan tidak ada masalah uh, setelah ada kode billing setelah uh, resi dari bank juga sudah diterima kembali sama kami nanti kami tinggal login ke simkah uh, web kami ya web setempat gitu sebagai orang Kawa nanti kami tinggal ya apa namanya tinggal sama kayak gini kerjanya nih ya nih kami tinggal ngeprint print di sini nanti n 1 N2 dan lain sebagainya kami print semuanya diperiksa Jadi betul ya, di sini uh, tidak ada gitu kontak. Tidak ada kontak antara masyarakat dengan pegawai. Sebetulnya bisa ya, sebetulnya bisa. Ya, bisa di, di, ditempuh gitu dengan cara seperti ini. Itu loh. Jadi kami tinggal nge print, tinggal gitu. Yang penting kontaknya jangan sampai ganti-ganti. Itulah ya. Oke, ya paham ya? Nah, jadi menurut saya ini sangat inovatif sekali Bahwasannya untuk mendaftar online Hanya cukup ngintip jendela KUA Oke Bryce, ya, paham ya? Makasih